oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini, terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe like dan sudah ya ngeser-ngeser semua video-video kita, ya kan? dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan, rahmat, dan rezeki yang lebih banyak lagi, ya? sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol, oke okay, baik, ya aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu, kalian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 dan hari ini kita pengen ngebahas aplikasi pinjol yang legal OJK itu sebenarnya ada berapa sih bang? Untuk per hari ini masih ada tersisa 102 aplikasi pinjol legal OJK Selain dari 102 aplikasi pinjol legal OJK yang dirilis otoritas jasa keuangan maka fix Itu adalah pinjol ilegal ya guys jadi jangan ketipu lagi Nah pada video kali ini aku udah pernah ngejelasin ya Bagaimana resiko ketika kalian menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Apa saja yang mereka curi dari handphone kalian Apa saja yang mereka ambil dari data-data yang ada di handphone kalian Nah ini kita udah masuk ya di playstore Dan kalian juga nanti bisa langsung praktekin ya di handphone kalian Dan kalian juga bisa langsung ngecek ya Aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak ya guys Nah hari ini kita langsung aja deh dengan mengutamakan asas duga tak bersalah katanya. Ya kan? Gua pengen coba langsung telusuri saja di Play Store. Gua pengen ketik nih, aplikasi pinjol ilegal terbaru ya, aplikasi pinjol ilegal 2022. Nah, aplikasi pinjol ilegal apa saja yang keluar. Ya, kalian bisa melihat ya. Itu bukan gua yang nuduh ya. Ini gua langsung ketik di pencarian Play Store. Dan yang keluar itu ada beberapa deretan bercampur baur. Nah, inilah yang terkadang membuat masyarakat kita itu jadi ketipu, ya kan? Jadi, bagaimana caranya agar kita itu tidak tertipu? Ya kita harus rajinlah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Apalagi dalam keadaan terdesak seperti ini. Ya jadi kita juga harus bisa uh, memilih dan memilah jalan apa yang harus kita tempuh hari ini. Kayak <kai> udah orang mau nikahan aja ya guys. Oke okay lah kita pengen nunjukin dulu satu persatu ya. Ini udah banyak yang keluar. Nah. Ketika aku ketikkan aplikasi pinjol ilegal, yang keluar itu yang pertama itu ada badi dana dan yang kedua money kilat. Dan yang ketiga adalah kredit digital dan yang keempat adalah aplikasi rupiah maju. Dan di urutan yang kelima ada KTA Kilat, KTA Kilat ini sudah legal OJK dan sudah di download lebih dari 5 juta pengguna Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi rupiah cepat ini juga sudah legal OJK dan di download lebih dari 10 juta pengguna Pinjam gampang juga legal OJK dan kita pengen coba tunjukin satu per satu ya kan Cash Cash Pro Terus ada Neo Cash Kredit-kredit Tarik dana nih ya Sudah didownload Lebih dari satu juta pengguna Ya kan Dan kita pengen lihat ya Aku pengen jelasin satu-satu Supaya nanti kalian Jangan terjebak lagi nih Dengan yang namanya Dinamika aplikasi pinjol ilegal Apalagi yang masih berlabel KSP Ya Hati-hati semua aplikasi pinjol yang berlabel KSP langsung cek apakah dia memang sudah legal OJK atau tidak ya guys. Oke, kita pengen bahas dulu untuk Di Abadi, abadi Dana. Ini sudah didownload lebih dari 100.000 orang. Ada yang pakai aplikasi ini? Ya, dan ini belum terdaftar di OJK ya, Abadi Dana. Dan yang kedua adalah Manikilat. Money Manikilat money juga sudah didownload lebih dari 100.000 orang dan ini masih berlabel KSP ya dan gua nggak tahu nih apa memang mereka sudah mendapatkan izin dari Kemkominfo atau cuman nempel doang ya itu tuh di aplikasi manikilat kita langsung pengen lanjut di kredit digital ini masih 50ribuan orang nah ini dia rupiah maju siapa yang memakai aplikasi rupiah maju kita langsung cross check apakah memang aplikasi rupiah maju ini sudah legal ojek atau tidak ya guys dan ternyata rupiah maju ini belum masuk ke dalam uh, Rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK Jadi hati-hati Maju Kita pengen lanjut Mani kilat tadi udah ya Ini butuh cash Ini butuh cash Ada yang maka ya aplikasi butuh cash ini Sudah didownload lebih dari 100 ribu orang Nanti aku pengen nunjukin ya Aplikasi pinjol yang memang berbahaya banget Berbahayanya itu Memang mereka bisa mengambil ketika kalian mengklik mengizinkan mengotorisasi aplikasi mereka mengambil semua data-data yang ada di handphone kalian. Nah, kita pengen coba cek di aplikasi tarik dana. Apakah aplikasi tarik dana ini memang sudah legal OJK atau tidak? Tapi sudah tertempel label OJK. Coba langsung cross check ya aplikasi tarik dana karena ini sudah didownload lebih dari 1 juta pengguna ya kan? Pengen lanjut lagi ya? Nanti kalian langsung bisa cek. Nah ini dia Rupiah Petir. Kemarin banyak yang bertanya-tanya tentang Rupiah Petir. Ini dia aplikasi Rupiah Petir dan masih berlabel KSP ya. Aku tadi udah ngasih tahu untuk semua yang berlabel KSP itu coba langsung dicek apakah aplikasi ini sudah legal ojk atau tidak ya kan kita pengen cross-check dulu apa saja yang mereka ambil dari dari handphone kalian ini dan jangan cepat-cepat termakan iklan ya kita juga harus lebih selektif untuk memilih dan memilah aplikasi apa yang mau kita ambil ya kan mau kita gunakan nah seperti ini ya ini tadi dari aplikasi rupiah petir ada yang punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi rupiah petir ini seperti ini ya ini apa saja yang mereka ambil dari handphone kalian ketika kalian mengizinkan mereka mengotorisasi jadi aku pengen ngasih tahu nih jangan sembarangan memberikan izin ya kepada aplikasi apapun kepada siapapun ya untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian coba kita lihat ini keamanan datanya ya kan dan kita pengen lihat apa yang dibagikan, data apa yang diambil. Jadi aku pengen ngasih tahu ya, untuk semua pinjol legal OJK itu yang diperbolehkan oleh pihak OJK dan Afbi hanya boleh mengotorisasi tiga hal, ya. Yang pertama adalah mikrofon dan yang kedua adalah kamera dan yang ketiga adalah location lokasi kalian. Selobi dari situ tidak boleh diambil oleh pihak aplikasi pinjol, tidak boleh ya. Nah, seperti data yang dibagikan yang kita kalau pengen pinjam di aplikasi ini kita harus memberikan izin atau memberikan mereka akses untuk mengotorisasi yang ada di handphone kita. Yang pertama lokasi, ya. Lokasi ya yes, oke, okay. ya seperti yang aku bilang, memang diperbolehkan oleh pihak OJK. Dan yang kedua ada info pribadi. Info pribadi itu terdiri dari al nama, alamat email, oke, okay, ID pengguna, alamat nomor telepon, ras dan etnis ya, ini penting banget, rupanya. Keyakinan politik atau agama dan info lainnya. Nah, yang ke selanjutnya, oke okay, ya, nanti ada yang lebih lebih penting lagi dari situ ya. Info keuangan, ya, info pembayaran pengguna, histori pembelian, skor kredit dan info keuangan lainnya. Mungkin ini untuk mereka. Dan aku pengen mengingatkan untuk kalian yang hari ini Ya, yang memiliki mobile banking atau mungkin uh, kartu card ATM ya terlepas dari mobank apa saja Jangan pernah memberitahukan 16 digit angka yang ada di nomor ATM kalian Itu cukup penting dan cukup privasi Jangan diberitahukan kepada siapapun Nah ini pesan ya Mereka juga diperbolehkan kalau kalian klik oke okay, maka mereka akan mengetahui ya Pesan kalian hari ini sedang berbalas pesan dengan siapa mereka bisa baca ya dan yang selanjutnya adalah foto dan video nah inilah yang paling penting dan inilah yang paling bahaya Jadi ini kalian tahu sendiri ya kalau aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu senjata mutakhirnya itu ya mempermalukan kalian Bagaimana caranya ya? Mereka akan mengedit-edit foto kita, mereka akan mengambil video dan foto yang ada di handphone kita, mereka akan uh, men-share dan membagikan foto-foto ketika kita pertama kali melakukan pengajuan ketika berselfie. Ya, memegang KTP. Nah, di sini ini foto dan video tidak diperbolehkan oleh pihak OJK, jadi coba langsung cek aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan. Ya, foto dan video tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Audio itu berupa rekaman suara, file musik dan file audio lainnya. Nah, ini juga nggak penting-penting banget dan itu tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Lanjut. Nah, di sini mereka juga akan mengambil file dan dokumen. Buat apa sih, ya? File dan dokumen yang ada di handphone kita itu. Ya, itu udah melanggar sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK Fail dan dokumen itu enggak boleh diambil sembarangan dan mereka tidak boleh mengotorisasi itu. Ya, dan yang selanjutnya adalah kalender. Sampai kalender pun mereka harus tahu ya kan. Dan yang paling penting ya ini banyak banget yang belum tahu yang masih penasaran kenapa aplikasi pinjol ilegal itu bisa tahu nama-nama dan kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Ya karena kalian memberikan izin mereka untuk mengotorisasi itu semua nah ini mereka mengambil kontak ya mereka bisa lacak mereka bisa melihat semua orang-orang penting yang ada di handphone kalian. Mungkin orang tua, atau mungkin atasan, atau mungkin orang yang sering berhubungan dengan kalian. Dan mereka bisa melihat nama dan nomornya di situ. Nah, yang selanjutnya itu adalah aktivitas aplikasi. Jadi mereka bisa lihat nih. Kapan kalian menggunakan aplikasi mereka, kapan kalian terakhir ngecek aplikasi mereka, ya mereka bisa tahu. Karena mereka uh, mengotorisasi aktivitas aplikasi. Dan di situ tertulis interaksi aplikasi, story penelusuran dalam aplikasi, aplikasi terinstall, konten buatan pengguna lainnya, dan tindakan lainnya. Banyak banget yang sudah mau mereka ambil dan ini cukup berbahaya. Nah, penjelajahan web. Ini juga mereka bisa melihat kalian itu searching apa aja di Google ya Penjelajahan web itu juga mereka bisa lihat ketika kalian mengklik Mengizinkan dan memperbolehkan mereka mengotorisasi itu semua Dan yang selanjutnya adalah info dan performa aplikasi Nah ini juga bahaya Dan yang terakhir itu adalah ID perangkat atau lainnya. ID bisa ID handphone kalian ya, kode email atau mungkin lain sebagainya. Banyak banget. Jadi itulah tadi ya. Ini salah satu contoh ya untuk di aplikasi Rupiah Petir. Dan semua yang mereka minta otorisasinya kepada kalian itu Sudah dilarang oleh pihak OJK Jadi tidak diperbolehkan Nah caranya cukup gampang ya Seperti yang aku ingin beritahukan tadi Ketika kalian uh, langsung cek di Playstore Ini tadi gua udah ngecek aplikasi pinjol ilegal Dan keluar beberapa nama-nama Dan kalian yang kepo pengen tahu Aplikasi pinjol apa saja yang hari ini memang uh, Sudah benaran terdaftar di OJK Kalian bisa cek di video-video yang sebelumnya Oke nah ini Danabul danabul kemarin banyak banget ya heboh ya yang pengen tahu tentang aplikasi itu mungkin sudah punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi tersebut Nah banyak banget ini masih berceceran ya di Playstore dan memang harus kita lah yang lebih selektif untuk memilih aplikasi pinjol apa yang mau kita gunakan ya teman uang itu udah 100.000 ribu se 100 ribu orang yang sudah uh, mendownload aplikasi tersebut di rupiah hati-hati ya modal kilat ya, banyak banget nah oke okay, jadi mungkin itu dulu lah nanti kalian bisa tanya-tanya lagi di kolom komentar di bawah di bawah video ini ya apa yang kalian belum tentu paham nanti kita bisa bantu jelaskan oke okay, jadi mungkin itu dulu yang bisa kusampaikan lebih dan kurang aku mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh